Evakuasi untuk masyarakat uh, Soekitura, baik ke titik Aman. Uh, mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Terus sementara bantu evakuasi ke agar tidak bertumpuk di jalan-jalan. Terima kasih. Oh, A awesome.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 Warga sudah mulai persiapan Antisipasi Muko-muko selamat Landauan Opo-Opois pindah so. ya, pindah bahaya bahaya berbahaya berbahaya pindah sih pindah sih ini sudah besar Persona yang naik hati-hati tetap di batas gunung samor, ya. karena lava panasnya turun ke jalurnya apa kuning sama kasucur atau ini posko gabungan oli, ssp bonet, dengan ramalah di sini posisi safety. Ah, desa tercinta. Hujan abu. Melaporkan roro sudah padat oleh abu. Dan semuanya sudah kosong. Kita berangkat semua. Abu tiba-tiba tebal ya. Sudah tertutup semua, tidak terlihat apa-apa. Ini abu sudah padat. Brett, nek mau bengi kak keto, Brett, kak podok keto, eh podok ngalik tak syuting no yo keadaannya itu tuh antrokan Oh untuk tol cikali sementara ditutup oke okay? bret bret bret bret untuk pantauan CCTV untuk APG sudah mengarah ke Besok Lalang teman-teman untuk arah angin mengarah ke utara untuk yang di bawah tetap menjaga kewaspadaan. Zimlan, ini tas kempel sudah sampai di sini di atas saya ini. Kan, ya. ini kan, tas kempel ya. Ini dan situasinya sekarang di atas ceruk kebun. Ini warga superlalu pada mengungsi semua ada di Ketangatan. Demikian kami laporkan. Semua uh, dari rumahnya untuk semua anggota yang ada di grup waspada, tolong. Ini lapangnya turun lagi Warga suku cari Banyak yang turun Mudah-mudahan tidak jadi apa-apa Mohon doanya Ini lagi stand by Di Pertolong Wani Memantau